ما ودعك ربك وما قنى وللآخره خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى وأوجدك ضاللا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث يا محمد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 Setelah itulah turun kemudian surah Al-Insyrah. Alam Nashrah Lakas Sadra. kenal Nabi Musa? Hmm. Baik. Tapi agak lumayan lah. Tadi saya di Soraya yang kenal Fir'aun. Di sini Musa. Baik. Alhamdulillah. Perhatikan ya. Dahsyatnya pemberian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa salam Dan sering kali kita bacakan untuk memohon kepada Allah. Rabbi Syrahli. Satu. Perhatikan baik-baik. Ini keunggulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi dibanding Nabi Musa Alaihi Dua-duanya Nabi Rasul, tapi masing-masing punya keistimewaan. Musa Nabi berdakwah memohon kepada Allah kelapangan hati. Rabbi Shalih Ya Allah, tolong lapangkan hatiku nih. Kenapa mesti lapang? Karena pasti Musa merasakan nih. Saya tahu betul karakter Firaun. Belum apa-apa sudah memaki.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 yang ini minta Nabi Syaikhli Nabi Muhammad alam nasrah laka sandra. Muhammad mulai dari peristiwa sehingga engkau akan lebih sabar lagi menerima tantangan-tantangan dakwah. Mulai sejak itu jangankan dimaki, dilempar batu di Taif dari Mekah pergi ke Taif dengan Zaid kemudian sampai di Taif mendapatkan sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya. Kalau cuma dihentikan saat mengajar wajar, ini dilempari di batu. Anda bayangkan?